Oke okay guys, berjumpa kembali dengan saya. Pada malam ini saya akan membahas bagaimana cara membuat obat herbal daun krenyu yang baik dan benar ya. Mari kita saksikan video berikut ini. Pertama-tama kita siapkan dulu alat-alatnya, kemudian bahan-bahannya yaitu bahan utamanya daun krenyu. Ini bentuk daun krenyunya. Kemudian kunyit dan ini saringannya sama parut ya, ya oke okay. sebelum kita lanjut kita bersihkan dulu daun keringunya uh, dengan uh, satu persatu yakinkan betul uh, daun kering itu uh, bersih karena di dalam daun keringnya itu uh, banyak debu-debu yang nempel ya supaya Steril nanti pada saat uh, pembuatan obat herbal, jadi kita harus betul-betul uh, uh, membersihkannya. Kemudian, kalau udah yakin betul bersih, ya sama uh, untuk kunyitnya juga. Jangan lupa uh, dibersihkan, ya. Yakin, yakinkan betul uh, sampai benar-benar uh, bersih. Kemudian untuk kunyitnya kalau sudah bersih kita ambil ukuran kunyitnya itu cukup kira-kira setengah daripada telunjuk telunjuk jari ya setengah daripada jari telunjuk ini untuk ukuran dua gelas air ya dua gelas air ya kemudian kalau sudah bersih kita parut kita parut sampai halus kalau sudah diparut, ke kemudian e kita saring ya, karena kita butuhkan hanya e airnya saja. Nah, kita kita saring e ya, betul-betul disaring yang bersih, e jangan sampai ampasnya ikut tercampur. Kalau sudah disaring. Lalu kita campur dengan daun kering yang sudah kita bersihkan, kemudian masukkan 4 gelas air. Kalau 4 gelas air itu berarti nanti untuk menghasilkan sampai jadi dua gelas, ya kita rebus sampai jadi dua gelas, ya. Kemudian untuk jumlah daun keringnya, kalau untuk hasilkan dua gelas yaitu cukup 14 daun kering kalau untuk satu gelas hasilnya cukup tujuh lembar e, daun kerinyo kemudian untuk kelipatannya tinggal ditambah aja kita rebus sampai betul-betul e, dari air empat gelas sampai jadi dua e, gelas kalau sudah dipastikan sudah menjadi dua gelas ya kita matikan apinya Lalu kita tuangkan ke gelas. Oke, setelah kita tuangkan ke gelas, daun krenyo siap untuk diminum. Oke, selamat mencoba. Semoga bermanfaat.